Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Apa kabar kalian semua, seluruh subscriber ya, yang mungkin hari ini sudah memberikan support dan dukungannya terhadap channel ini terima kasih banyak ya khusus untuk orang-orang yang rajin banget untuk ninggalin support ke channel ini mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya harus masih bisa tetap semangat supaya kita bisa melewati satu persatu barai permasalahan kehidupan hari ini termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjol yang mungkin udah buat hidup kita jadi benjol oke baik sebelum melanjutkan video ini aku pengen mengabsen kalian terlebih dahulu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 dan hari ini banyak juga teman-teman kita yang baru gabung di channel youtube ini Masih dalam keadaan panik tertinggi stres berat Dan mungkin hari ini sudah ada yang mau berputus asa Gak usah ada yang mau berputus asa ya Masalah hutang pinjol ini kecil Dan jangan diperbesar dengan cara mengambil langkah dan solusi yang salah Dengan cara berpikir negatif Dan dengan cara mengambil tindakan negatif Yang mungkin bisa merugikan diri sendiri Orang lain dan orang-orang yang kita sayangi Oke baik hari ini kita pengen ngebahas tentang gosip-gosip terbaru Sebenarnya sih ini bukan gosip terbaru Ini dari 3 tahun yang lalu pun sudah banyak yang dc dc pinjol itu menakut-nakuti debitur yang belum mampu melakukan pembayaran itu dengan cara seperti ini dan sepertinya cara-cara dan strategi dari dc dc pinjol ini masih turun temurun sama seperti dari orang-orang yang sebelumnya dan alhamdulillah hari ini gue yakin banget ya abang-abang dc dari aplikasi pinjol legal dan Ilegal ini sudah banyak yang resign Dan mudah-mudahan kita doakan juga ya. Mereka ini bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Yang gajinya lebih banyak. Yang bekerja tidak di bawah tekanan dan target. Ya kan? Dan mudah-mudahan nggak ada lagi nih yang mau jadi DC Pinjol. Amin. Ya rabbal amin. Oke Bang, apa sih masalah yang akan Abang bahas pada video kali ini? Nah, hari ini banyak dari teman-teman kita itu yang mendapatkan teror tentang aplikasi Pinjol itu bisa meretas rekening kalian aplikasi pinjol itu bisa menonaktifkan kartu BPJS kalian aplikasi pinjol itu katanya bisa melacak kode NIC ya, nomor uh, NPWP dan lain sebagainya banyak banget ya ada juga yang katanya gara-gara ngutang pinjol jadi sulit kerja ada juga yang katanya gara-gara ngutang pinjol jadi nggak dapat bantuan dari pemerintah lagi oke baiklah akan kita kupas tuntas satu persatu. nah terkait tentang ya Pinjol bisa tidak meretas nomor rekening kalian. Jawabannya tidak. Apabila kalian yang pertama tidak sembarangan mengklik link apapun yang dikirimkan oleh siapapun. Itu yang pertama. Jadi kalau hari ini. Banyak yang menjadi penipuan dari uh, aplikasi kredivo dari aplikasi-aplikasi yang lain yang katanya di hacker, di bobol. Itu karena kalian terlalu mudah percaya untuk mengklik link yang dikirimkan melalui pesan. Ya, jangan sembarangan mengklik link apapun. Itu yang pertama untuk terkait tentang masalah rekening. Dan yang kedua, jangan pernah beritahukan 16 digit angka yang ada di nomor di ATM kalian itu. Coba cek ATM kalian. Itu biasanya ada 16 digit nomor rahasia. Jangan beritahukan itu kepada siapapun. Ya. Kenapa bang? Itu emang bisa bang mereka bobol. Ya mungkin bisa-bisa saja kita kan mengecilkan kemungkinan. Kenapa begitu bang? Iya karena kan memang data-data kita udah lengkap di mereka. Nama ibu kandung ada sama aplikasi pinjol. Tempat alamat pekerjaan ada dengan aplikasi pinjol. Ya kan nomor handphone, email mereka udah bisa itu. Mengotorisasi semua yang ada di handphone kalian. Makanya sekarang coba cek. Aplikasi pinjol yang kalian gunakan itu sudah legal OJK atau tidak. Untuk yang legal OJK mereka hanya boleh mengambil 3 hal dari handphone kalian. Apa saja itu bang? Kamera, mikrofon, dan location. Selebih dari situ, tidak boleh ini langsung OJK yang ngasih tahu ya. Jadi, kalau yang aplikasi-aplikasi pinjol ilegal itu biasanya di saat kalian pertama kali melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi mereka, maka mereka akan memberikan pertanyaan, "Apakah aplikasi ini boleh mengotorisasi kontak, foto, file, dokumen, video, log, panggilan, pesan, WA, dan lain sebagainya?" Maka sudah tidak ada lagi yang bisa disembunyikan di handphone kalian ketika kalian sudah mengizinkan mereka untuk mengotorisasi itu semua. Jadi untuk terkait masalah rekening dua hal tadi ya, jangan sembarangan mengklik link yang diberikan oleh siapapun dan jangan beritahukan 16 digit angka yang ada di ATM kalian. Ya dan mereka itu aplikasi-aplikasi pinjol ini tidak punya wewenang sampai dengan sejauh itu. Untuk meretas, menonaktifkan, mengautodebat. Ya, banyak hari ini yang ketakutan, katanya pinjol itu bisa mengautodebat. Selama kalian tidak menghubungkan itu, maka mereka tidak punya kapasitas dan kecepatan untuk melakukan autodebat dari, misalnya, gaji ataupun mungkin tabungan kalian. Jadi, udah cukup jelas itu untuk yang pertama, dan yang kedua, untuk NIC dan NPWP. Bisa tidak mereka ini menonaktifkan NIC dan NPWP? Jawabannya tidak, tidak ada ya aplikasi pinjol apapun yang bisa menonaktifkan dua kartu tersebut. Mereka nggak punya kapasitas sampai dengan sejauh itu. Itu database-nya udah jelas ya dilindungi. servernya sudah uh, ada dari tim cyber, ada tim-tim ini itu segala macam dari pemerintah yang sudah Uh, cukup kuat ya per hari ini itu Yang tidak bisa sembarangan dibobol oleh siapapun Ya apalagi hanya sekedar untuk aplikasi-aplikasi pinjol ini Jadi jangan takut Tidak ada salah satu aplikasi pinjol apapun hari ini Yang bisa menonaktifkan NPWP dan nomor KTP kalian Itu yang kedua Dan untuk yang ketiga Bang katanya nanti kalau kita galbai pinjol ini Kita sulit untuk mencari pekerjaan Jawabannya tidak Pinjol itu kalau seandainya kalian udah uh, pinjol di aplikasi A. Terus kalian mau daftar di sebuah perusahaan BUMN yang lumayan besar. Kan gak mungkin juga itu ketika interview ditanyain kamu ada pakai pinjol apa guys. Katanya. Ya kan gak mungkin. Dan pinjol tidak punya kekuasaan untuk ya menahan rezeki seseorang itu untuk bisa bekerja di sebuah BUMN. Atau perusahaan-perusahaan besar yang lainnya. Jadi itu tidak ada. Ya tidak ada sangkut pautnya jadi udah cukup jelas pada video kali ini Nah nah ini yang paling penting ini bang ini terkait bantuan yang diberikan pemerintah Ada BLT ada apa ya namanya itu yang kemarin yang banyak-banyak yang 600 ribu atau berapa Kemarin ini udah banyak juga sih yang gue bahas tentang video ini Bisa tidak ya aplikasi pinjol itu mengalihkan nama Nama kalian tuh sebenarnya ada dapat bantuan dari pemerintah tapi karena kalian itu belum mampu melakukan pembayaran, jadi nggak dapat lagi. Bisa tidak bang seperti itu? Jawabannya tidak. Ya pinjol itu nggak ada kekuasaan dan nggak ada kapasitasnya untuk mencoret nama kalian dari list daftar bantuan yang akan diberikan pemerintah. Jadi jangan mau lagi ditakut-takutin sama yang namanya DC pinjol ini. Oleh sebab itu tugas kalian cuma satu, tambah ilmu pengetahuannya. Ya, nggak bisa masalah aplikasi pinjol ini mau diselesaikan dengan gerusak-gerusuk ya. Seperti teman-teman kita yang baru bergabung ini. Yang mungkin nontonnya baru 2 menit langsung pengen dapat solusi ini tuh segala macam hutangnya lunas. Lebih baik tinggalkan video ini kalau kalian masih gerusak-gerusuk dan pengen dapat solusi yang instan. Tidak ada. Tidak bisa seperti itu. Jadi memang harus diikuti, dilewati, dan dinikmatilah proses dan waktu yang akan kita perbaiki perlahan dari hal yang terkecil ya dari mulai kita ingin mengintip peluang apa hari ini yang mungkin bisa mendatangkan cuan lalu membayar hutang dari mungkin kita yang kemarin-kemarin panik sekarang kita bisa menjadi lebih tenang ya dari yang kemarin mungkin belum jujur dengan pasangan dan orang-orang di sekitarnya ayo coba jujur dulu supaya beban mental kalian hari ini berkurang ya hari ini sudah beban hutangnya banyak beban mentalnya menumpuk ya stress berat dong Nggak ketemu dan kebetulan kalian ini udah cukup jarang banget ya Untuk mengadukan kegelisahannya dengan Tuhan Ya udah pastilah hidup kalian itu tambah berantakan hari ini Oleh sebab itu ya cobalah kita ikuti semua prosesnya, kita berproses dengan baik supaya nanti hasilnya baik. Yang hari ini masih punya cita-cita pengen pinjol dengan tetangga, dengan saudara, dengan teman kerja, hentikan sekarang juga. Inilah saat yang tepat untuk kalian berhenti menjadi budak dari semua aplikasi pinjol ini, ya, dengan cara, ya, tidak lagi gali lubang, tutup lubang. Oke okay, ya yeah. jadi udah terbantah semuanya pinjol itu tidak bisa meretas rekening kalian Ya Pinjol itu tidak bisa menonaktifkan uh, KTP dan NPWP. Pinjol itu tidak bisa menahan kalian untuk bisa bekerja di sebuah perusahaan BUMN yang besar, dan gue pengen ngedoakan dulu untuk adik-adik atau mungkin teman-teman dan saudara-saudara yang lain yang mungkin hari ini sedang mencari pekerjaan mudah-mudahan keterima ya, di perusahaan-perusahaan besar dengan gaji yang lebih besar ya kan? Amin ya Robbal 'alamin, dan aplikasi pinjol itu juga tidak bisa ya kan? Menghapus nama kalian dari daftar bantuan yang diberikan pemerintah hari ini Oke baik ya mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua Dan mudah-mudahan video ini bisa menenangkan hati dan pikiran kalian Bisa membuat sebuah pemikiran baru sehingga kita tidak terjebak lagi Dengan yang namanya dinamika aplikasi pinjol ini Oke baik jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh